Joko Kendil seorang musafir yang berjalan kaki yang dia mengaku sudah keliling dunia menunggangi macan putih saat ini sangat viral mungkin Joko Kendil harus berterima kasih kepada para youtuber dan sama tiktoker-tiktoker bahkan namanya e, melambung dan dikenal banyak orang gitu loh. bahkan e, di sosial media eh tiktok dan lain-lainnya itu banyak sekali ya yang membuat VT atau video tentang keberadaan posisi Joko ketika berjalan ada yang mengajak selfie mengajak foto bahkan ada yang mengajak makan dibelikan apa minum bahkan dikasih uang cuman yang luar biasa sekali dari Joko kendil ini Joko kendil setiap jam sholat dia juga tidak pernah meninggalkan sholat mungkin sholatnya lima waktu ya karena berdasarkan info-info dari intelijen maksudnya intelijen ini ya netizen 62 plus 62 itu banyak sekali yang membuat VT merekam E, aktivitas Joko Kendil ketika dia singgah di masjid-masjid e, Dalam perjalanan musafirnya Ya mungkin tujuannya Joko Kendil ini mungkin Masih belum tercapai ya Karena masih e, Tiap hari Masih Berjalan kaki Jadi dia masih belum Sampai-sampai entah Sampai kapan Entah berapa hari lagi Berapa minggu atau berapa bulan Bahkan berapa tahun lagi nanti Joko Kendil Akan menyudahi perjalanannya Sebagai seorang musafir pejalan kaki Yang menunggangi macan putih Katanya Ya mungkin buat teman-teman Ketika kalian uh, apa Berjumpa dengan coko, ken, coko kendil ya, ya kalau kalian punya rezeki ya silakan kalian kasih uang gitu loh. Kalau kalian ada rezeki mungkin kalian traktirlah entah makan-makan pangsit, makan bakso, rujak kayak gitu loh. atau belikan minum, belikan rokok, dia juga ngerokok kan. Kasih-kasih ya, uang, gak apa-apa kan sambil sodakoh gitu loh. Jadi, jangan memandang beliau seperti apa, beliau kayak apa, karena banyak sekali uh, pro kontra dari netizen yang mengatakan, "Joko Kendil ini males, pengemis, bla bla bla bla, orang gila, orang stres, dan lain-lain." Cuman, kita tidak melihat dari situ, teman-teman. Ya, kalau kalian punya rezeki, seikhlasnya, teman-teman, kalau kalian... Bertemu dengan Joko Kendil ya teman-teman Mungkin gitu saja uh, Konten saya tentang Sekilas info tentang Joko Kendil Jangan lupa subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV Bantu subscribe ya teman-teman uh, Ikuti update-update terbaru Channel Youtube Ratu Bidadari TV Salam dari saya Idola sejuta Terima kasih Assalamualaikum